Dalamnya Sebenarnya malam ini ini malam yang sangat panjang, malam yang asik buat malam Jumatan. <laughs> Berhubung uh, visi kita ada kendala dari habis maghrib, eh, dari habis Isya tadi. Ya boleh masuk silakan. Lagi kacau ini. PC nya udah lagi mumet kita sebenarnya ngambil sampel, ini, ngambil sampel siapa? si Tika sudah puluh tahun atik apa? Uh, work workshop nada vokal sampai saat ini wah, uh, nggak bisa ini sih tegaser si nya, sebenarnya nggak murah? agak larang juga sih Cuman terlalu sering dicuci, ini <laughs> jadi baju andalan. Jadi, ini lagu ciptaan yang berapa nih? wah, kok lagu ciptaan nggak bisa dihitung. Soalnya udah banyak, udah cuman banyak, ya? yang, mau di, yang, yang, mau. yang mau dirilis mafia yang satu ini. Kalau nggak salah, aku buka folder tadi, lagu yang ke-17, <laughs> lagu ke-17 ini kenapa lagu yang ke tujuh belas? karena dapat momennya kan, soalnya ada member MIVIA yang satu belum nikah, satu lagi mau nikah, nah yang mau nikah ini cocok, kayaknya nih temanya pas nih kok lagunya dirilis saya ingin menyampaikan bahwasanya ini konten, eh konten apa? project belum kelar dia mohon maaf buat para penggemar dan net netizen, ya. Kan? ya. Allah, Penggemar setia, karena sukses. ya uh, Project kita ini belum sukses, belum kelar. Ada sedikit kendala gitu di alat abang kita, ya kan. Alat bang abang kita nih bang Andi, ya. Kan? Besok nih di, mau diservis dulu, ya kan. Jadi ini agak macet-macet gitu kita mau take vokal mau nyobain gimana suara saya, pas apa enggak, masuk apa enggak, ketinggian atau kerendahan nah, makanya belum kelar gitu, belum clear ini bakal diusahain lah dalam waktu dekat ini kita bakal launching, launching. Eh, bukan ya bang? release ah, release maksud saya ya, release, sorry sorry sorry ya. lagu single kedua, Mivia ya, kita tunggu nanti Buat uh, teman-teman ya, sabar menunggu ya, sabar menunggu. Pasti secepatnya project uh, kedua Mivia oh bakalan meluncur. Nyala, guys. Oke, guys. guys. Oke, okay, guys. Okay, guys. Okay, guys. Okay, guys. Kita udah nyala, guys. Nah, kita jadi kita mulai lagi, nah, mulai lagi dari, dari ya. awal uh. teks. Ulang dari awal, Bang ya? Dari nah, ini awal masih itu. Ada, nah. on, bang. Aman. Sambung ya Sambung ya yeah. Ayah Aku Bersimpu dihadapmu Beri restumu Untukku Terima kasih Buat Mas Asep Buat teman Mas Asep sudah mau menemani kita tag vokal malam ini ya Oke. Okay. Mas Asep coba sampaikanlah sedikit sikit apa kesan-kesan buat Mivia ini ke depannya kayak gimana tentang lagu proyek ini kesan uh, saya buat Mivia ini kayaknya lagu yang dirilis ini akan jadi ini suatu gebrakan Ya, lagu itu nah lagu itu gimana alirannya tuh kan beda ya. jarang jarang ya, musisi sini nah, bawain dengan aliran seperti ini ya. jadi kita tuh salunnya yaitu untuk movie band berani tampil beda sukses terus oh tidak kali Bila kau untuk Sudah siap tagnya di dalam. Belum siap. Belum. Ya namanya tag ya seperti itu. Namanya tag tuh tidak tidak cukup waktu 1 sampai 2 atau tiga hari. Sebenarnya kalau tag tuh kita harus fokus di vokal. Sebelum kita tag kita harus Uh, istirahat dulu satu hari besoknya baru kita tag vokal ya, wadah, ya, kita berfota, kita berfota. ini aja sebenarnya sidikanya belum belum kondusif ini dia masih ada suara serak-serak masih ada pilek sedikit dia tapi ini bukan tag untuk urilnya ya ini untuk ngetes nadanya dia untuk mencari nada sama nyari temponya dia di mana nah, nanti kalau udah ketemu kita ulangi lagi gitu kita tag hari ini kita untuk cari nada dulu nada kamu di mana di A B C atau D nada rendah atau nada tinggi kalau nada rendah kita naikkan kalau nada tinggi kita turunkan kalau udah cocok itu besok kita tag lagi kita coba untuk cari realnya di mana nada kamu yang pas nah, kalau udah oke okay, kita tag kita mulai jadi buat teman-teman ya buat teman-teman yang mau tag vokal Ya seperti ini keadaannya Seperti ini keadaannya Jadi tag vokal itu tidak tidak, tidak segampang yang dipikirkan Jadi gitu Dia membuat diriku ya. Dia membuat Nah tadi kan udah di, dilihat di dalam tuh Betapa susahnya uh, Penyanyi atau seorang vokalis Untuk mengeluarkan huh? suaranya Tag audio yang diulang-ulang terus kita harus nurut. Nah, karena apa? Kita mencari yang perfect sesuai dengan kemampuan kita, nah, kayak gitu. Nah kita pun sebagai di sini sebagai apa ya komposer untuk uh, audionya ya kita nggak mungkin lah mau itu tidak sempurna gitu. Kalau bisa kita sesempurna mungkin seperti itu loh mas. Nah, semoga teman-teman semua paham ya dimana tek tek tek tek vokal itu seperti apa seperti ini Coba Mas tengok lagi di dalam Oke okay guys kita cuman ini loh ngambil suaranya ini pasnya dimana soalnya kemarin sempat ragu kan lagunya ini kita kasih rank di chord G ada modulasi satu nada ke A tapi takutnya nanti nggak nyampe ketika ternyata setelah dites nyampe dengan facet Kira-kira seperti inilah. ini udah naik, ya? Iya. ya? Iya, lah. aku memilih Jangan panjang-panjang nanti Jadi spoiler nanti Jadi jadi spoiler nanti <tik> Tahu nanti penggemar <tik> Jadi nanti masukin ya, <tik> <tik> ya <nih>. Oke <Okay>. uh, <tik> uh, Sepertinya uh, Untuk hari ini, malam ini Kita selesai dulu Karena ini belum clear ya Masih apa batang, batang mm, Masih batang-batang lagu masih ngetes, ngetes. Nyoba-nyoba di mana suara saya enak, apa enggak dari yang bang, bang Andi nyari dari awal e, nadanya gitu kan? Enak enggak didengar ya? Ternyata ya, saya mampu sih. Sombong amat, cuman mampunya hanya sekedar falset ya, suara tinggi. Tapi suara falset tuh sangat wah. gitu lah, nggak boleh, nggak ya? boleh, gak nah, boleh. sesama vokal, kita harus saling support-men-support ya amin, ya. Support <laughs> <Enggak, ingat. guluh> ya udahlah, oke okay lah, oke okay, okay. kita sambung udah. di hari-hari selanjutnya oke, okay, okay. ada ya. mas, masuk di sini dadah-dadah, dadah siap dadah, dadah. dadah. dadah. okelah okay ya, selesai sampai di sini kita jalan pulang lagi karena grimis, kita nunggu mungkin sampai jam 4 pagi lagi <gifat> <gifat> Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh